Di angka 1 sampai 10 Ikut menyebut angkanya ya Delapan Sembilan Sepuluh Baik teman-teman Bagus sekali Ayo sekali lagi ya Supaya lebih hafal Dan jangan lupa suaranya satu dua tiga Bilal